pagi ini, baru saja saya membuka pertemuan ke-15 Bali Demokrasi Forum yang diselenggarakan di Bali secara hibrid. Jadi kita memakai sebuah konsep yang mencoba mengembangkan sebuah konsep yang baru, yang lebih uh, interaktif, saya baru mohon maaf agak terlambat baru keluar dari ruangan karena terjadi atau berlangsung sebuah interaksi yang sangat uh, bagus Nah, uh, berbeda dengan dua tahun terakhir, uh, mayoritas dari peserta BDF uh, kali ini hadir secara fisik uh, Jadi kita kemarin sampai Uh, menyampaikan bahwa untuk registrasi kita terpaksa harus batasi karena sekali lagi kapasitas uh, ruangan tidak uh, mencukupi nah BDF uh, tahun ini uh, yang ke-15 tahun ini dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan lima organisasi uh, internasional dan 52 diantaranya hadir secara uh, virtual turut berpartisipasi uh, tadi melalui message uh, virtualnya adalah sekjen PBB uh, dan teman-teman dapat lihat banyak sekali menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri uh, sekjen uh, BIF dan lain-lainnya masih juga hadir uh, dalam pertemuan PDF yang ke 15 ini karena kan BDF tahun ini mengambil tema democracy in a changing world leadership and solidarity dan tema ini sangat relevan dengan situasi dunia saat ini yang sedang menghadapi berbagai tantangan yang sangat luar biasa dan guna menghadapi tantangan tersebut diperlukan sebuah leadership leadership kolektif, kolektif uh, leadership, dan juga solidarity dunia yang kuat dan uh, efektif. Presidensi Indonesia di G20 menunjukkan bahwa leadership dan solidarity yang sangat kuat memang sedang diperlukan oleh dunia saat ini. Nilai-nilai demokratis seperti inklusivitas dan dialog menjadi pegangan Indonesia di dalam menjalankan presidensi G20 sehingga hasilnya baik di tengah tingginya pesimisme pada saat itu Rekan-rekan media yang saya hormati tahun ini tadi saya sudah sampaikan tahun yang ke-15 usia PDF memasuki usia satu setengah dekade dan selama ini Indonesia terus konsisten mempromosikan demokrasi Berangkat dari sebuah kesadaran bahwa demokrasi adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan Semangat ini juga digaungkan oleh Sekjen PBB dalam pesan video pembukaan tadi Sekjen PBB menyampaikan bahwa saat ini demokrasi mengalami kemunduran Dan kita semua bertanggung jawab untuk memperjuangkannya kita juga harus mendukung prinsip-prinsip demokrasi seperti inklusivitas dan dialog yang menjadi kunci perdamaian, stabilitas dan pembangunan berkelanjutan. Senada dengan Sekjen PBB dalam pembukaan tadi, saya juga menyampaikan bahwa demokrasi tengah menghadapi berbagai tantangan. Saya mengutip data-data yang tersedia antara lain dari International IDEA yang melaporkan bahwa demokrasi mengalami kemunduran atau stagnan Sekali lagi ini adalah data yang diambil dari IDEA Dan stagnasi atau kemunduran ini juga terjadi di negara-negara demokrasi yang sudah mapan sekalipun Kemudian ada data lain dari Freedom House yang menyampaikan bahwa Terjadi kemunduran demokrasi selama 16 tahun berturut Sementara itu, FIDEM Institute menyebut rata-rata kualitas demokrasi turun ke level 30 tahun yang lalu. Dan di Asia Pasifik sendiri diperkirakan 54 persen penduduk hidup di bawah alam demokrasi. Nah, teman-teman, setelah terlepas dari semua tantangan yang ada, uh, masih banyak yang kuat kepercayaan bahwa demokrasi harus terus dikembangkan termasuk tentunya adalah Indonesia untuk kasus Indonesia demokrasi uh, merupakan pilihan kita dan terbukti berperan penting dalam memajukan perdamaian stabilitas kemakmuran serta berkontribusi terhadap keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi jadi tadi saya jelaskan di dalam permukaan saya mengenai Masalah uh, manajemen kita uh, selama pandemi dan dengan demokrasi uh, kita berhasil melakukan atau mengelola pandemi ini secara baik. Dan pandemi ini dilihat tidak saja sebagai sebuah tantangan tetapi juga momentum untuk memperkuat ketahanan kesehatan. Dan sebagaimana teman-teman ketahui, bulan Oktober lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan vaksin COVID-19 asal Indonesia yang pertama yang menandai langkah penting dalam upaya kemandirian vaksin. Indonesia juga mendorong kesetaraan vaksin secara internasional, teman-teman tahu sampai saat ini pun saya masih menjadi co-chair dari Lovacs AMC Engagement Group dan kita terus Berkontribusi Antara lain melalui dukungan Pendanaan kesehatan Kepada negara berkembang Dan di dalam G20 kemarin Salah satu hasil juga Adalah mengenai pandemic uh, Fund di mana Indonesia juga berkontribusi kadang kan di dalam Sambutan tadi uh, Saya juga menyebutkan Bahwa demokrasi Akan membantu kita Menghadapi tantangan sulit di tahun 2023. Kita tahu, 2023 tantangannya cukup besar. Misalnya data dari EGB yang menyampaikan proyeksi pertumbuhan untuk tahun ini saja sudah dipangkas dari 5,2 menjadi 4,3. Untuk tahun depan dipangkas 5,3 menjadi 4,9%. Dan meskipun situasinya sulit, saya juga paparkan bahwa situasi Indonesia, situasi ekonomi Indonesia di kuartal ketiga relatif baik yaitu di angka 5,72% dan di tahun 2023 proyeksinya tumbuh 5%. Namun demikian sekali lagi, ini bukan menjadikan kita kemudian menjadi terlena Kita tetap harus alert karena kita paham bahwa dampak pandemi masih dirasakan oleh rakyat Dan data BPS menunjukkan 4,15 juta pekerja produktif masih terdampak oleh pandemi Oleh karena itu prinsip solidaritas sangat penting di dalam mendorong pemulihan yang inklusif. Pemulihan ekonomi tidak boleh ada yang tertinggal. Karenanya kita menjangkau warga yang paling terdampak oleh pandemi dan memperkuat program perlindungan sosial. Dan meskipun tidak mudah teman-teman, uh, namun demokrasi telah membantu kita mengatasi pandemi secara lebih baik. Dan dengan demokrasi Bebas dan berekspresi, menyampaikan aspirasi, juga dijamin dan ruang dialog, serta pembuatan keputusan yang efektif juga dimungkinkan karena adanya check and balances. Nah, rekan-rekan, memang demokrasi diakui oleh semua orang, diakui oleh dunia, demokrasi tidak sembuhkan. Tetapi, pengalaman Indonesia salah satunya menunjukkan bahwa demokrasi berfungsi. Demokrasi membuahkan hasil Demokrasi delivers, Dan demokrasi adalah sekali lagi Cara terbaik untuk memerintah Dan melayani kepentingan Rakyat Rekan-rekan di akhir uh, sambutan Pembukaan tadi uh, Saya juga sampaikan mengenai Dua sesi yang akan dilakukan PDF kali ini Yaitu uh, sesi uh, Pertama uh, Mengenai fair and Global access for global public goods, Democratic responses yang sekarang sedang berjalan, dan yang kedua adalah demokrasi at the crossroad shaping governance in the global uh, landscape. Nah, rekan-rekan, uh, tadi di dalam uh, pembukaan uh, saya juga menyampaikan bahwa uh, demokrasi bukan merupakan namun merupakan cara untuk mencapai tujuan Yang terpenting adalah demokrasi harus membawa manfaat Langsung bagi rakyat dan berkontribusi memberikan solusi Tadi uh, waktu saya keluar Pak Kita Beriawan sedang bicara mengenai uh, hal itu Dan masa depan demokrasi akan sangat tergantung pada kita Apakah kita akan terus mendukung atau menyerah uh, terhadap demokrasi dan bagi Indonesia pilihannya adalah jelas bahwa kita harus terus memelihara spirit demokrasi dan memperkuat fondasi demokrasi itulah teman-teman kenapa uh, Indonesia uh, terus menyelenggarakan PDF dan terus mendorong nilai-nilai demokrasi dalam hubungan antar bangsa dan norma internasional ...serta tata kelola global tidak boleh, tadi saya sebutkan, tidak boleh hanya ditentukan oleh sekelintir negara. Nah teman-teman, BDF akan berlangsung sampai uh, siang hari dan kemudian uh, second half of the day, siang sampai malam nanti, Indonesia bersama dengan Qatar akan... Menjadi tuan rumah akan uh, memimpin bersama pertemuan internasional atau International Conference on Afghan Women's Education, atau kita singkat sebagai pincawe dan tujuannya adalah untuk melakukan tukar pandangan mengenai bagaimana situasi di sana. Seperti ini. Uh, apa kemudian untuk menegaskan kembali dukungan uh, kita semua terhadap... Uh, rakyat Afghanistan termasuk tentunya uh, perempuan, dan bagaimana kita semua dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan di Afghanistan, terutama adalah mengenai masalah pendidikan dan hasil dari pertemuan. Jawa akan saya sampaikan uh, dalam kesempatan press briefing, terpisah setelah uh, pertemuan Jawa. Uh, aku selesai di selenggarakan dan pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh wakil dari pemerintah tetapi juga dari wakil NGO's filantropis dan lain-lain uh, jadi itulah yang ingin saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, terima kasih